Cik, cik cik balik lagi bersama otong spinnya seluruh hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh kita akan mencoba memecahkan teori slot gacor hari ini ya, seluruh kita akan mencoba mencari profit profit manis dengan modal-modal tipis kita tadi bau modal 115000 biasa ya seluruh kita main di bet 2400 double ceng aktif kita coba putar di 20 quick dulu ya seluruh oh ya, yang bertanya kita main di mana kita main di rtp8000 bosku situs slot tergacor tersolid santai lu jaga dunia akhirat di sini WD berapa pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp gratis rileks 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan trade game itu sendiri bosku jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan selalu cek rtp game sebelum bermain dan RTP game yang Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri hanya ada di RTP 8000 bosku. untuk linknya saya selatikan di pin komen yuk langsung gaskan saja contoh-contoh menjadi RTP 8000 karena cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui RTP game gratis Relief low slow 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri yuk buat kalian semua yuk langsung gaskan saja bantai-bantai Olympus di RTP 8000 pastinya. Situ slot tergacar tersolid Santero jaga dunia akhirat yuk. Untuk linknya saya sematkan di pen komennya bosku. Yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 yuk. Back to the game ya seluruh ya. Ayah kita akan dapat free spin ini. Sekitar-sekitar tiga sekitar mantap sekitar. Free spin pertama di bed 2400 yuk seluruh yuk dikasih WD WD mantap yuk hari ini yuk dikasih profit-profit hebat yuk aduh gendang belum konek gendang, dor biru, aduh biru kurang, hijau, aduh hijau kurang juga, hijau pecah yuk, biru boleh nusul biru atas mah atas gelas kasih petir mantap, ungunya boleh ungunya boleh ikut, tuh merah boleh merah boleh kuning boleh, Aduh kuning kurang satu, anjir gelasnya juga kurang satu, ayo dong, aduh kukira mah kota pecah ternyata tidak, dor aduh belum juga dikasih Bosku sabar-sabar sabar sabar sabar dan tunggu tuh aduh enggak ada petir, -petir. mantap nih lima kali lagi mantap yuk gelas yang pecah dulu gelas pecah mantap yuk atas gelas kasih petir dong aduh ungu dulu ungu dulu pecah dong ungu dulu please pecahin dulu mantap ungu pecah yuk cincin pecah cincin pecah mantap cincin pecah atas cincin kasih petir hmm. kali 10 mantap yuk atas-atas mahkota kasih lagi lumayan ya seluruh ya 22.000 kali 24.500an kita auto profit bosku belum apa-apa kita sudah dikasih profit bosku cuma di RTP lama ribu kalian bisa merasakan jackpot-jackpot manis di awal-awal kayak gini enggak perlu lama-lama puter-puter spin slot yang penting sebelum bermain selalu cek RTP game dulu biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya bosku biru dong, aduh belum dikasih tapi nggak apa-apa lah ya seluruh gua tambahan-tambahan naik-naik modal dikit nih, tuh tuh tuh, cek cek cek, jadi WD, WD berapa ini hari ini? Ayo dong kasih lebih dong, sejuta boleh. terus konek dulu, Oke, mantap. biru mana? Biru konek ungu ikut dong, ungu oh, ikut dulu, ungu oh, ikut ah tuh, sayang hijau sama kuning pasti nanggung, tau kan? kuning kurang dua, oh, ungu kurang dua semua nih anjir lumayan lah ya 122.000 sepertinya sih nyampe 800-an ini untuk sekitar hari ini nih 745 yuk tambahin lagi dong belum ada yuk tambahin lagi dong lumayan lah ya seluruh 745 kita juga profit lumayan ya ya, kita coba cari-cari lagi nih free spin free spinnya yuk kita coba-coba aja geser dulu kita coba quick aja ya untuk skip layarnya kita anda enak dulu ya bosku. jadi buat kalian semua yuk langsung bahkan saja ke Rp8.000 karena cuma di Rp8.000 kalian bisa mengetahui atau game live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan great gamenya itu sendiri pastinya dan cuma di RTP 8000 telur RTP yang so banget sama RTP slot gacor hari ini pastinya ya bosku karena cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP slot Olympus hari ini pastinya yuk langsung gaskan saja untuk link situsnya saya sematkan di pin komen yuk langsung gas gaskan saja ya bosku. dan buat kalian semua ya bisa dibantu like comment subscribe nya ya seluruh biar channel saya lebih berkembang lagi bisa dibantu share-share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu pola-pola Pola slot gacor hari ini Info slot gacor hari ini Pola slot gacor Olympus hari ini Pola slot hari ini Slot gacor hari ini Intinya semua yang berhubungan dengan slot Biar teman-teman kalian juga tahu Info terbarunya Gimana Pola-pola andalannya gimana Pola slot hari ini gimana Bisa dibantu yuk share-share ke teman-teman Kalian semua yuk <tuh> Dan juga bi jika kalian punya pola-pola andalan bisa dibantu komen-komen di bawah biar saya coba pola-pola andalan dari temen-temen kalian semua yuk yo yo yo yo, yo. komen komen-komen dong pola-pola andalannya saya sangat butuh pola-pola andalan dari kalian sur karena sudah bosan dengan pola-pola jitu -pola dari saya ya suruh pasti ya buat pure lama pasti paham lah ya awal biasanya manual dulu tergantung si yang biasanya awal manual dulu lima kali double change aktif Deser turu tuh quick terserah yang penting awalnya itu dulu manual dulu karena di manual itu merombak semua tatanan speednya udah kita udah dapat tiga kali free spin ini anjir mantap nih kita WD berapa hari ini yuk tebak yuk sejuta nyampe nggak ya biru dulu boleh aduh biru nggak ada anjir biru-kuning kuning-kuning kuning-kuning ungu-ungu ungu, kurang satu biru kurang eh, kuning kurang satu anjir kurang-kurang semua nih jadi dong kasih yang lebih dong kasih yang mantap ini hmm, kuning boleh pecah kuning boleh pecah mantap kuning pecah merah boleh nusul biru boleh nusul merah nusul biru dong satu lagi itu birunya aduh mantap ya gelasnya dong kasih aduh malah cincin kau di sana dua puluh 20000 yuk lagi dong sama masih sisa sepuluh kali lagi 9 yuk pecahin dong WDN pasca juta kan mantap nih mumpung frisbee-frisbee lagi lumayan-lumayan bersahat ini, ini kalau nggak ada isian kita karena kita lu udah profit-profit lumayan juga kita bakal auto langsung kabur ini bisa putaran putar ini kita langsung auto-kaburkan saja karena sepertinya skater-skaternya juga sudah-sudah tidak terlalu berisi-isi banget cincin jadi dulu cincin jadi mantap nih gendang kuning-kuning hijau kuning dulu dong kuning jadi ijo jadi hijau dulu mantap yuk atas gendang kasih petir Aduh atas petirnya mana Cok? petirnya mana Cok? petirnya mana Cok? Aduh, atas mahkota fix petir gendang. Ah lumayan ya sudah 37 lagi dong lagi dong uh 37 kali 8 Dua ratus enam kita enam, dua ratus lebih puluh oke enam lumayan-lumayan-lumayan lumayan enam ratus enam puluh enam, enam ratus enam puluh dua, enam ratus enam puluh sampai akhir jangan lupa dibantu like comment, subscribe nya ya seluruh komen-komen di bawah buat kalian yang punya pola-pola andalan pastinya ya seluruh bisa dibantu share share juga biar teman-teman kalian tahu pola slot gacor hari ini itu apa ya seluruh info-info terbaru tentang slot pun kita ada terima kasih yang sudah menonton sampai akhir salam jackpot bye bye